Banjir menerjang puluhan rumah warga di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bencana itu dipicu meluapnya Sungai Batanghari akibat curah hujan yang tinggi. Benar, banjir terjadi di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok akibat luapan Sungai Air Dingin dan Sungai Batanghari, kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Armen. Sabtu, 9 Januari 2022. Menurutnya musibah banjir tersebut terjadi diakibatkan karena intensitas hujan yang cukup tinggi di daerah itu hingga sore tadi. Bahkan jalan raya sempat terhambat dari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Selain itu, ia mengatakan untuk saat ini curah hujan sudah mulai berhenti dan air sudah mulai susut hingga 2 meter. Sehingga jalan raya pun yang sempat terhambat sudah bisa dilewati kembali. Armen menyebutkan akibat banjir itu Sebanyak kurang lebih 20 Satu rumah dengan 80 Delapan masyarakat serta lahan pertanian Masyarakat juga terdampak akibat banjir